Pertemuan keempat Dalam belajar menjahit Nah itu kita akan belajar Pola Rok A Nah ini dinamakan Pola Rok A Nah dalam membuat rok bagian belakang dan bagian depan ini kita juga harus mengetahui ukuran dan rumus-rumus yang terdapat di dalam rok pola A ini namanya rok pola A ya. nah ingat ya ini warna biru ini khusus untuk yang di belakang dan yang warna merah ini khusus untuk di depan nah baik kita lihat untuk ukurannya nah di sini ukurannya lingkar pinggang sama dengan 64 cm lingkar pinggul sama dengan 92 cm, panjang rok sama dengan 50 cm, tinggi panggul sama dengan 20 cm. Nah, setelah kalian sudah melihat ukurannya untuk pola rok A, nah, di sini kita lihat untuk rumus belakang dalam membuat pola rok A. Nah, A ke B sama dengan lingkar pinggang dibagi 4 ditambah 3 cm. A ke A1 sama dengan 2 cm. A ke A1 sama dengan turun 2 cm A1 ke C sama dengan 20 cm Atau di dalam kurung tinggi panggul Berarti ini tinggi panggulnya itu 20 cm A1 ke D panjang rok C ke E lingkar pinggul Ditambah 4 dibagi 4 dikurang 1 cm D ke F lingkar pinggul Ditambah 5 cm B ke F sama dengan panjang rok ditambah 1 cm, A1 ke C1 sama dengan lingkar pinggang dibagi 10, itu hasilnya 6,5 cm. Nah, setelah mengetahui untuk rumus belakang, nah, mari kita lihat untuk dalam membuat dalam pola rok A. Nah, di sini A ke B itu lingkar pinggang dibagi 4 ditambah 3 cm, Nah lingkar pinggangnya di sini berapa? 64 dibagi 4 ditambah 3 cm, itu berapa? Nah a ke b ya. Nah ini kita lihat a titik a. Nih kalian kasih titik titik a dengan titik b. Kita masih menggunakan penggaris skala 1 per empat ya. Nah ini dalam menggunakan skala 1 per empat kita lihat di sini titik a ke titik b itu kita mengukurnya uh, dari nol ya. Nah. Ya. Titik A ke titik B itu sama dengan 19 cm. Nah. 19 cm, nah lurus ya, 19 cm. Nah, itu baru masuk angin titik, bahwa ini titik A dan titik B. Nah, setelah itu kita lihat untuk rumus keduanya. A ke A1 sama dengan turun 2 cm. Nah, berarti hanya kan di sini nih, turun itu ke A1 tuh 2 cm. Nah, kita lihat A ke A1 itu turun 2 cm. Nah, turun ya 2 cm ya. Turun dikasih titik ini namanya titik A1. Setelah itu A1 ke C sama dengan 20 cm atau yang namanya tinggi panggul. Nah. 20 cm ya. A1 ke C. Nah, kita lihat A1 ke C. Jadi ngukurnya itu dari A1 bukan A lagi. A1 ke C. Nah, kalian A1 ke C itu sama dengan 20 cm. Nah, 20 cm ya dikasih titik bahwa ini titik C. Nah, setelah itu nanti kalian garis, kalian garis menggunakan penggaris ini masih sama kita menggunakan penggaris pola. Nah, yang untuk berukuran kecil itu kalian garis. Nah, dari titik A ke titik C itu di garis. Nah, kalau sedangkan uh, titik A1 ke B. Nah, ini dia kayak mereng gitu nah karena memang rumusnya itu seperti itu nah kalian menggunakan penggaris ini nah kalian garis garis nah udah ketemu dari titik A1 ke B nah setelah itu kita lanjut untuk rumus selanjutnya A1 ke D panjang rok, nah panjang roknya ini berapa panjangnya rok itu 50 cm berarti A1 ke D 50 cm kita lihat dari A1 ya A1 ke D nah itu 50 cm Nah 50 cm ya A1 ke D nah 50 cm Nah 50 cm Nah saya itu kalian kasih titik setelah itu baru kalian garis lagi kalian garis set dah pakai pensil setelah itu, kita lihat lagi rumah selanjutnya. C0 lingkar pinggul dibagi 4 ditambah 4 dibagi 4, kurang satu cm. C0, nah, lihat titik C tadi ini. c -O. nah, itu berapa? Nah, kita lihat di sini. C0-nya itu, itu dapatnya 23 cm, nah. 23 cm nah kalian kasih titik ini namanya titik E terus kalian garis gunakan penggaris ini tapi garisnya itu putus-putus nah putus-putus putus-putus kalian garisnya garisnya sampai ketemu titik C nah putus-putus nah setelah itu kita lihat lagi rumus selanjutnya DF lingkar pinggang eh lingkar pinggul ditambah 5 cm nah lingkar pinggulnya berapa? lingkar pinggulnya itu 92 92 e, ditambah 5 itu berapa nah tadi disini tadi kan C ke E ini kan dapatnya itu 23 cm nah 23 cm itu ditambah 5 nah jadi 23 cm ditambah 5 jadinya e, hasilnya itu 23 ditambah 5 hasilnya 28 nah kita itu melihat dari rumus ini rumus ini dapatnya 23 jadi tinggal ditambah 5 nah tambah 5 itu berarti hasilnya 28 cm nah itu namanya D ke O ya nih. ini D ke O kita lihat nah 28 ya tuh 28 cm nah setelah itu, kalian garis menggunakan penggaris ini. Kalian garis untuk dibawa roknya. Nah, kalian ketemukan titiknya D ke F. Nah, setelah itu kita lanjut untuk rumus Selanjutnya, BF, BF nih, panjang rok ditambah 1 cm. Nah, panjang roknya tadi berapa? Panjangnya roknya itu. 50 cm berarti 50 ditambah 1 jadi 51 cm nah B ke F. Nah, lihat ini B ke F nah, itu 51 cm kita lihat apakah benar. nah 51 ya tuh 51 dari titik 0 nah, setelah itu kalian garis lagi menggunakan penggaris ini. nah kalian garis ketemukan dari titik B ke F. nah setelah itu kita lanjut lagi A1C1 A1C1 sama dengan lingkar ping lingkar pinggang dibagi 10 itu hasilnya 6,5 cm. nah lingkar pinggang nih kan? coba kalian lihat lingkar pinggang itu kan 64 biar dia genap, biar dia enak dibagi, itu kita boleh ditambahkan 1, kalau hasilnya itu 64, nah berarti kita tambahkan 1 jadi 6,5 cm nah ini, A1 ke C1 itu 6,5 cm nah 6,5 cm Nah, berarti dia antara 6 dengan 7 nah itu dianggap 6,5 nah 6,5 nah setelah itu dari C1 ke depannya itu ditambah 3 cm nanti baru dibagi 2 nah 3 cm ya nah, habis itu kalau dibagi 2 berarti dia 1,5 1,5 nah berarti ini dari nol sini 1,5 dikasih titik Nah dari titik ini ke tengahnya itu kasih titik juga Nah, jadilah dapat dia begini. Nah, setelah itu uh, dari dari ini dari yang tengah ini. Nah, setelah kalian sudah kasih titik nih kan? Titik titik titik. Nah, ini kan namanya titik C1. Nah, setelah itu kalian ukur di sini yang di tengah-tengah ini sampai 12. 12 cm. Memang rumusnya seperti itu. Nah, 12 ya Nah, tuh 12 titiknya Pasti titik nah Setelah itu kalian hubungkan garisnya Nah, kalian hubungkan Kalian hubungkan Nah, jadilah dia seperti ini Ini dari titik yang di tengah ini Ke titik ke atas itu 12 Nah, jadi Untuk Pola Rok A Nah, sekarang kita lihat Untuk yang di depannya untuk yang di depannya itu rumus depannya A ke, B, A ke B lingkar pinggang dibagi 4 ditambah 3 cm A ke A1 sama, turun, sama dengan turun 2 cm A1 ke C sama dengan 20 cm atau yang namanya tinggi panggul Ini memang rumusnya ya Ini uh, rumus tinggi panggul itu 20 cm Nah A1 ke D itu sama dengan panjang rok C ke E, lingkar pinggul, ditambah 4, dibagi 4, ditambah 1 cm B ke F, panjang, sama dengan panjang, bro, ditambah 1 cm A1 ke C1, sama dengan 7,5 Nah, 7,5 ini dapat dari mana? Yang tadi untuk rumus pola belakang itu Ini kan dapatnya itu 6,5, yang kita genapkan Sebenarnya 6,4 biar nyaman dibagiin jadi 6,5 Nah, 6, ditambah 1 itu jadinya 7,5. Nah, 7,5 ya. Nah, jadi 7,5 ini dapat dari rumus belakang ditambah 1. Ditambah 1. Nah. A1C1 6,5 tadi yang rumus belakang ditambah 1 cm. Nah, hasilnya dia itu dapat 7,5 cm. Nah, kita masukkan untuk rumusnya. AB panjang pinggang dibagi 4 ditambah 3. Panjang pinggangnya berapa? nih eh lingkar pinggang. Lingkar pinggangnya itu 64. Nah, 64 dibagi 4 ditambah 3 cm itu berapa? A ke B kita lihat. Ini titik A, ini titik B. 19. 19 ya. Nih. 19. Nah, nah titik A-nya ini di sini, ini titik B. Untuk yang di depan kalau yang di belakang itu titik A-nya itu yang di yang di sini. Kalau titik B-nya itu di tengah, kalau ini, ini juga titik B-nya di tengah. Nah, untuk kita lanjut lagi, setelah kalian sudah beri titik, kalian beri titik A ke A1 sama dengan turun 2 cm. Nah, A, A ke A1 itu turun 2 cm, kita lihat ke A1 turun 2 cm, kalian kasih titik, nggak nah, perlu kalian garis yang di sini, nggak perlu kalian garis. Nah, setelah itu kita lanjut A1 ke C, 20 cm atau tinggi panggul. Nah, A1 ke C, nah lihat A1 ke C itu 20 cm. Nah, 20 cm ya, ini namanya A1 ke C, kalian kasih nama bahwa ini titik C. A1 ke C jadi kalian itu dalam menghitungnya itu dari A1 bukan dari A nya A1 ke C itu 20 cm setelah itu A1 ke D panjang rok panjang roknya ini berapa panjang roknya itu 50 cm A1 ke D panjang rok 50 cm kita ukur dari sini A1 ke D 50 cm nah 50 ya nah 50 dikasih titik ini nama titik D nah ini titik dari titik A1 hmm. setelah itu kalian garis kalian garis menggunakan penggaris ini hmm. kalian garis, kalian garis nah setelah kalian garis nah ini juga dari titik A1 ke titik B itu kalian garis menggunakan penggaris ini kalian garis ini karena ada lengkungan gitu garis. Nah, dapat ya. Selanjutnya CE lingkar pinggul ditambah 4 dibagi 4 ditambah 1 cm. CE. E. Nah, ini kan titik C, ini titik e -nya. Dia dapat berapa? Nah, dapatnya itu 20 24 nya salah 24 24 nah ini 24 yang titik merah tuh sini itu 24 nah setelah itu udah c ke e, kalian garis menggunakan penggaris ini secara putus-putus garis-garis putus-putus nah, kita lanjut untuk rumus selanjutnya BF panjang rok ditambah 1 cm nah BF itu kan uh, panjang rok coba lihat, panjang rok ini itu 50, berarti 50 ditambah satu itu berapa, jadi 51 B ke F nah, ini B B ke F itu 51 cm aku kurang orang orang, orang, -orang puluh 51 cm. Nah, tuh ketemu ya. Itu namanya titik F. Nah, titik F di sini. Nah, setelah itu kalian garis, kalian hubungkan menggunakan penggaris ini dari B ke F, ya kalian garis. Nah. Setelah itu eh uh, untuk uh, DF-nya untuk df-nya ini, nah, kalian tinggal d ke f-nya itu, tinggal kalian hubungkan lagi menggunakan penggaris ini. Nah, d ke f, karena tadi sudah tahu titik f-nya, jadi langsung hubungkan d ke f. Nah, setelah sudah di kita lihat untuk rumah selanjutnya. A1 ke C1 sama dengan 7,5 7,5 ini dapat dari A1 ke C1 yang rumus belakang itu dapat hasilnya itu 6,5 cm, nah 6,5 ditambah 1 cm itu dapat 7,5 cm, nah 1 ke C1 itu dapat 7,5 cm, nah ya, itu dapat ya. 0 ke 7 1/2. Tuh. Setelah itu, udah kalian kasih titik ini bawah titik C1, kalian tambahkan 3 di depannya. Dari C1 yaitu 3. Nah, 3 dibagi 2 itu hasilnya 1,5. Yang kalian kasih titik bahwa ini titik um, yang ditambah 3. Nah, setelah itu untuk dapat garis tengahnya kalian lihat di situ tengah-tengah. Berarti 1,5. Nah, 1,5 ya. Tuh. 1,5. Hmm. Kalian kasih titik. Nah, setelah itu dari kasih titik. Nah, titik tengah tadi itu kedepannya ke depannya itu 12 cm. Hmm. 12 cm. Nah, dapat dia 12 cm tuh. 12. Nah, setelah itu baru kalian garis. Kalian garis menggunakan penggaris ini. Kalian hubungkan. Hubungkan. Hubungkan. Nah, di juga. Hubungkan. Nah, sudah jadi untuk belajar menjahit hari keempat, yaitu yang namanya ini disebut dengan pola rok dengan menggunakan rumusnya jangan lupa dicatat dan dipahami ya